Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan sobat sharing let's share kindness pada kesempatan kali ini sobat sharing akan membagikan tentang bagaimana caranya agar kita tidak menyerah kepada keadaan kita bisa belajar kepada kisahnya Nabi Yusuf ya beliau itu dicintai oleh ayahnya kemudian hal itu yang membuat kakak-kakaknya itu tidak menyukai dengan Nabi Yusuf dan akhirnya mereka mempunyai ide licik untuk membuang atau melimpar Nabi Yusuf itu ke sumur nah nah semakin dekat semakin dekat akhirnya saudara-saudaranya itu akan membunuh ataupun melimpar Nabi Yusuf nah Nabi Yusuf itu melakukan defense kayak gitu ya mencoba untuk terlepas dan tidak uh, dibuang kayak gitu tapi tetap saja akhirnya Nabi Yusuf itu dibuang dan ternyata juga Nabi Yusuf itu juga melakukan perlawanan juga maksudnya naik gitu berusaha untuk naik mencoba untuk naik tapi ternyata gagal nah akhirnya saudara-saudaranya itu ke ayahnya berkata bahwa Nabi Yusuf itu telah meninggal dimakan binatang buas kayak gitu. Nah tapi nggak percaya gitu kan ayahnya. Nah dalam kurun waktu yang lama uh, itu ternyata uh, di daerah sana itu terjadi kelaparan dan ayahnya itu bilang kalian ke daerah sana itu ada raja yang sangat muda dan kaya gitu. Akhirnya mereka itu sepakat, oh yes, kami akan ke sana, kayak gitu. Dan mereka berjalan sepanjang perjalanan terik dan sebagainya untuk ke kerajaan tersebut. Dan mereka heran, wah kerajaannya kagum gitu ya, kerajaannya bagus sekali. Nah terus mereka berusaha untuk bisa datang ataupun bertemu dengan raja. Nah ternyata rajanya itu kaget. Nah ini ternyata, ternyata rajanya itu adalah Nabi Yusuf Kita bisa mengambil pelajaran dari sini bahwa Jangan sampai kita give up Karena bisa jadi kemudian beberapa tahun kemudian itu Dia akan mendapat kesuksesan di balik semua ujian Ataupun musibah-musibah yang terjadi gitu Ini salah satu contoh ataupun cerita tentang ujian-ujian Nabi Yusuf padahal banyak sekali ujian-ujian yang lain gitu nah sebelum itu kita bisa belajar dulu di bukunya Stephen Covey gitu ya 7 Habits ataupun uh, nah kita nanti bisa belajar dulu tentang apa itu yang dinamakan proaktif nah kita belajar dulu, proaktif itu tidak menyalahkan keadaan dan juga perilaku manusia. Dimana ketika ada orang lain itu tidak menyukai ataupun menghina dan sebagainya, dia tetap enjoy aja, tetap lurus dengan tujuannya dia untuk meraih kesuksesan. Nah, dan juga dia bisa mengatur cuaca sendiri. Jadi, pribadi yang uh, pribadi yang bisa Punya planning, punya rencana-rencana yang nantinya itu bisa mewujudkan impiannya. Sehingga, kalau ada rintangan-rintangan di jalan, itu dia bisa menghalau. Kemudian, yang ketiga, poin yang penting itu dia digerakkan oleh nilai, ya nilai, karena punya goals, kemudian punya dream, dan akhirnya ketika ada keadaan yang tidak diinginkan. Kita tetap berusaha untuk bisa memecahkan masalah itu. Kemudian, selanjutnya, apa bedanya dengan proaktif itu adalah reaktif. Nah, reaktif itu adalah segala hal, sesuatu yang dipengaruhi oleh cuaca sosial. Berbeda ya dengan proaktif, kalau yang reaktif ini, dia apa-apa dipengaruhi oleh sosial. Sosialnya itu tidak baik, lingkungannya tidak baik. Dia hanya stagnan, tidak mencoba untuk berubah. Nah, akhirnya dia akhirnya terpuruk dan juga give up karena tidak mau mengupayakan karena dipengaruhi oleh lingkungannya tersebut. Sedangkan kalau uh, yang, yang kedua ya, yang kedua yaitu dikendalikan oleh orang lain. Nah, dia tidak mempunyai goals yang kuat tujuan yang uh, dirancang dengan baik sehingga ketika orang lain itu menjegal, nah dia tidak ada upaya untuk bisa maju kayak gitu, tidak ada upaya untuk bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah ini yang perlu digarisbawahi ya bahwa kita itu harus proaktif, harus ada uh, upaya kayak gitu, bukan reaktif. Nah Bahkan, Eleanor Roosevelt itu menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa menyakiti Anda tanpa ada persetujuan dari Anda. Tidak ada yang bisa membuat kita itu uh, sakit hati dan kecewa kalau kita itu tidak uh, mengizinkan orang lain melakukan itu. Nah, sedangkan, kalau dia itu kebang mutan, dia itu marah karena orang lain itu menghinanya, menyempelikannya. Nah, ini berarti dia itu sudah mengizinkan hal-hal itu orang itu masuk ke kehidupannya, ke dalam dirinya, sehingga dia terbawa emosi. Seperti itu. Lalu, bagaimana caranya agar kita itu bisa uh, ataupun tidak menyerah pada keadaan? Bagaimana caranya agar kita tidak menyerah dengan keadaan? Nah, caranya itu adalah dengan yang pertama adalah mengani, mengambil inisiatif. Suatu hal uh, kita itu harus kenyataan-kenyataan uh, yang terjadi, ujian-ujian yang terjadi itu harus diterima dengan lapang dada. gitu. Dan juga memiliki kekuatan untuk bisa mengambil hikmah dari semuanya. Dan ketika ada suatu problem, jadi dia itu bisa berinisiatif untuk segera memecahkan problem-problem tersebut. Nah, yang kemudian yang kedua itu bisa mendengarkan bahasa kita. Maksudnya apa? Kita bisa mengupayakan menganalogikan segala sesuatu. Misalnya uh, dari dari suatu uh, kondisi kayak itu ya berpasangan kayak gitu berpasangan dengan orang lain. Uh, kemudian uh, dari dari situ, <laughs> nah dari situ kita bisa mengetahui tentang um, tentang cinta dan juga dan cinta itu adalah kata kerja ini contohnya ya bahwa ini dalam hubungan itu kadang ada busan-busannya seperti itu. Nah gimana caranya bisa menghalau itu? dengan cara kita mau upayakan agar bisa uh, mempunyai cinta lagi seperti itu dengan cara apa? Dengan cara kita membangun hubungan yang baik, komunikasi lagi ataupun juga uh, memberikan hadiah dan sebagainya. Nah, karena cinta itu kata kerja uh, memperbaiki tidak hanya diam aja ataupun malah melakukan hal yang sebaliknya. Nah, selanjutnya itu adalah memperluas lingkaran pengaruh. Nah, kita itu berusaha untuk melakukan yang terbaik kalau di dalam kondisi misal di dalam pekerjaan di mana ada uh, bos yang galak dan sebagainya, kita tidak boleh stagnan saja gitu ya. Nah, tapi kita bisa melakukan hal yang terbaik. Nah, itu nanti akan mempunyai pengaruh yang besar. Orang-orang uh, yang bos yang galak yang di itu bisa akhirnya respect kayak gitu ya kepada kita, karena kita bisa melakukan yang terbaik, dan juga teman-temannya juga seperti itu. Kemudian kita mempunyai karakter menjadi gitu ya, bukan mempunyai. Maksudnya apa? Kita tidak mengharapkan orang lain itu agar mempunyai hal-hal yang kita inginkan, misalnya. Oh dia itu tidak punya sifat uh, baik hati nih, dia tidak uh, pernah uh, kasih sayang, berkasih sayang gitu. Nah bukan seperti itu karena ketika kita mengharapkan ke orang lain itu jatuhnya akan sakit gitu karena uh, semua orang yang nggak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan. Nah, tapi kita harus menjadi oh dia itu tidak berkasih sayang sama orang lain, nah kita harus Uh, bisa lemah lembut, bisa memberi uh, prioritas ke orang lain dan sebagainya gitu nah begitu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang tidak gampang menyerah dengan keadaan, oke okay. Sekian, thanks for watching Don't forget to subscribe Like and share Goodbye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh